Saat di pencoret mungkin ingin tampil Kami lebih resah membaca coretannya Kebap coretan dinding Adalah pemberutakan kucing hitam yang melok ke tiap tempat Dan penindas sama-sama resah, coretan di dinding membuat resah desak hati pencoret. What's Coretan dinding terpocok di tempat sampah Kucing hitam dan penindas sama-sama resah Coretan dinding terpocok di tempat sampah sama-sama resah di tiang kota, cakarnya siap dengan kukukukut tajam, matanya menyala mengawasi gerak musuhnya. Semek coretan dinding kota. Yang menganggap remeh coretan dinding kota